Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat selalu rezeki lancar untuk kita semua Ketemu lagi bersama Maman Black Kali ini saya berada di daerah eh, Perjalanan mau ke desa Kalismut Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Sambil menikmati indahnya pemandangan di pagi hari Yuk gas gas kita cari Pancasila Pak biru-biru di pertigaan, ya betul sekali dengan saya. ya penampakannya biru putih untuk tulisan siranya kurang jelasnya lokasi di area sekitarnya seperti ini di bawah ada selokan dan ada paralon untuk pengairan warga seperti ini penampakannya sebenarnya agak menoleh ke kanan sih cuman jangan kurang kurang aja kurang maksimal gitu. untuk sayapnya itu yang kanan sudah sudah riis